Mujizat Doa bersama Santo Gerardus Meyela pelindung para ibu dan bayi yang belum lahir. Dalam nama Bapa dan Putera dan roh kudus Amin Allah yang maha kuasa dan abadi melalui roh kudus engkau mempersiapkan tubuh dan jiwa perawan Maria yang mulia untuk menjadi tempat yang layak bagi putramu melalui roh kudus juga engkau menguduskan Santo Yohanes pembaptis saat masih dalam kandungan ibunya Dengarkan doa-doaku yang dengan rendah hati memohon kepadamu dengan perantaran Santo Girardus Mayela untuk melindungi saya di tengah bahaya, melahirkan, dan untuk menjaga dan melindungi anak yang sedang saya kandung, yang bersamanya engkau memberkatiku. Semoga dalam berkat dan penyertaanmu, anak kami lahir dengan selamat. Dan melalui air dalam sakramen pembaptisan, ia dibersihkan hingga kelak ia tumbuh menjadi seorang anak yang taat akan dikal, dan sesama dalam keteguhan imannya sebagai seorang Kristen sejati. Santo Gerardus, doa dan lindungilah aku dan Baiku. Amin.